di gambar pertama kita awali dengan momen spesial live nya Lesti dan Pak Menteri. dia ya. pasti yang sudah menyaksikan live nya semalam, tentunya kalian pasti bangga sekali. Karena idola kesangan kita, masya Allah, jawaban jawabannya pun speak nya pun luar biasa, sangat tertata dengan rapi, jawaban jawaban Lesti keceorak. Apalagi persahabat pemuntri, ini request lagu ke Lesti, lagunya egois Wow, sampai dibuat merinding. Masya Allah, bangga sekali ya. Dengan Lesti kecora, Alhamdulillah persahabat yang begitu banyak dukungan, support, dan tentunya doa baik yang diberikan. Dari orang baik juga, orang yang tulus mensupport support kesayangan kita, Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya, ini ada cidukan vitamin semalam. Vitamin memang muncul di jam-jam kunti nih persahabat ya Alhamdulillah tapi kita melihat Tentunya idol kesayangan kita Full vitamin lengkap persahabat ya Pandanya Leslar Pilar, Aduh Masya Allah Pokoknya kita selalu bangga dengan apa yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita Namun dibikin salpok dengan tamianya tuh Wow Ternyata persahabat ya Pandanya Al-Fatih ini lagi mainan Tamiya nih mas sahabat ya Kita lihat nih al lagi lagi dengan bunda Selalu bikin salvo, selalu menjadi sorotan Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah. hingga komentar pun begitu banyak diberikan Salah satunya dari akun Isfadiya, ada Dua. Ya Allah ada apa sih dengan mereka? Kenapa setelah lihat mereka hati ini jadi adem, tenang Dan bikin lagi Apalagi kalau melihat mereka bahagia Masya Allah Hati ini juga bahagia banget Sehat dan bahagia selalu ya Sutri, hebatku Jodoh til jana, amin Masya Allah banget persahabat Alhamdulillah Begitu banyak tentunya yang bahagia Ketika melihatnya seluruh family bahagia Kemudian kita lihat juga judukan selanjutnya nih Aduh bener saja persahabat ya Pandanya Al-Fatih yang main Tentunya mainan barunya Al-Fatih Aduh Masya Allah Kali ini terlihat Bunda pun gak mau kalah nih persahabat ya. Kita lihat tuh, sangat mahir. Pokoknya Bunda Lesti lagi bertanding mobil Tamiya. Dan akhirnya menang juga ya, yang ngirang. Tentunya malah Papa Bilar ketika Bunda Lesti menang. Kita lihat juga di slide kedua. Kali ini gilirannya Papa Bilar yang main. Wow, ini seru banget persahabat. Yang makin bahagia sekali ketika melihat idola kesayangan kita selalu bersama. Komentar pun begitu banyak diberikan juga di antaranya dari sendal putih Bilar. Masya Allah, senangnya yang punya hobi disupport sama pasangan, bahkan ikutan suka lagi. Kebayang di rumah Leslar besok akan ada lomba tamia bertiga, katanya tuh. <laughs> ada juga tanggapan dari Mbah wirta Sefrekuensi memang pasangan Lesnar nih Udah klik senyawa kloplah, Masya Allah katanya tuh Masya Allah banget ya memang Saling sufo, saling sayang Itulah Lesti dan Pilar, Membuat warga Konoha pun semakin betah dibuatnya Kemudian juga kita lihat persahaban Untuk momen spesial yang luar biasa ini Ada cidukan Al-Fatih Masya Allah nah. Makin hari makin pembul, makin ganteng, makin pinter, makin saleh Pokoknya bangga sekali dengan al Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Begitu banyak doa baik di luar sana tentunya Doa-doa baik yang diberikan untuk Leslar Family Masya Allah Kemudian juga bersahabat kita simak Postingan Bunda Lesti namun postingan Bunda Lesti Kejora ini pun membuat warga Konoha bingung dengan kalimat yang diposting oleh Lesti Kejora. Bunda Lesti ini mengunggah potret persahabatnya Tamia, namun di Tamiya ini ada gambar salah satu pemain Liverpool, yaitu Muhammad Salah. Kita simak kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti. Di situ dikatakan, makasih sayang Rizky Bilar, mohon maaf cinta salah bukan berarti suka Liverpool. Ya, tetap MU. Namun kalimat ini bikin bingung warga Konoha, para ya. Kita lihat dulu sebelumnya ini begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari in renovial ticket 56. Aku ngelek karus, maksud IGS gimana katanya. Tuh ada juga tanggapan dari HCLTA Mayer 99 disitu mengatakan yang nggak ngerti maksudnya kayaknya Lesti berterima kasih ke Bang billar karena ngasih dia tamia kasih gambarnya salah si pemain Liverpool tapi tetap dia di MU katanya tuh ada juga bersahabat tanggapan dari Nunung. Amalia Maksudnya apa nih tolong jelaskan Bu Les daripada tidur kita jadi tidak nyenyak katanya tuh kita lihat di sini beberapa jawaban juga. Dari Dewi Ratri, itu gambar masalah pemain Liverpool, tapi Bunda tetap cinta MU, katanya para sahabatnya. Di pasangan Bunda Leslie ini, Bunda Leslie berterima kasih dengan Papa Pilar yang sudah memberikan Tamia, Namun, Tamia tersebut ada gambar salah satu pemain Liverpool, Muhammad Salah. Namun, Bunda Leslie kecewa, para sahabatnya. tentunya masih cintanya tetap di MU. Mohon maaf katanya cinta salah bukan berarti suka Liverpool Ya tetap di MU kata Bunda Lesti Itu maksudnya ya Masya Allah Pokoknya sukses untuk Lesnar Apapun yang dilakukan selalu dilancarkan Amin Berikutnya kita lihat juga bersama Ada momen video yang sangat membuat bahagia juga Ini video lama ketika Al-Fatih baru dengan Kak Sasha Masya Allah terlihat abang Fatih lagi nempeng dan tentunya lagi ngedot juga pokoknya sehat pokoknya bahagia untuk leslar dan selanjutnya informasi yang sangat penting untuk keluarga Konoha langsung dari Sctv yang menginformasikan ini resmi para sahabat tanggal 9 Mei 2023 tepatnya hari Selasa kosong 20.00 waktu Indonesia Barat akan ada acara live SCTV Music Award 2023 di SCTV yang akan tentunya menyuguhkan acara-acara yang luar biasa yang membuat kita bangga, Bunda Lesti akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Akan tampil bersama dengan Ayu Tingting dan Happy Asmara. Bunda Lesti sudah dipastikan ini info resmi langsung dari SCTV. Lesi Kajora akan tampil di ajang SCTV Music World 2023 yang akan disiarkan hari Selasa nanti tanggal 9 Mei pukul 20:00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Kita simak kalimat caption info yang dituliskan di unggahan ini. Selain menghadirkan musisi dan artis ternama di Indonesia, Ed Sheeran turut memeriahkan SCTV Music World 2023. Saksikan SCTV Music World 2023 Selasa 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Live di TV Studio 6M Tech City Semangat ya untuk warga Konoha, dukung penuh Lesti, Bismillah Borong Piala Mudah-mudahan bersahabat ya, Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaik Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya. jangan kemana-mana Terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian setelah kamu berkomentar, meminucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.